Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi <clears throat> الذي arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq ليuzhirahu ala kullihi wa kafabillahi shahidah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما مزيدا وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها, ال... وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهلا وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكوا ما بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون waqala sallallahu alaihi Wasallam sallam addil amanatah ila mani itamanak wala tahun man khanak kaum oh muslimin dan muslimat hadirin hadirat sedang jamaah yang sama-sama berbahagia dan yang kami muliakan mari kita Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaklah kehadiran kita di majlis yang mulia ini. Yang memotivasi kehadiran kita adalah karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perintah takwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Hadir menghadiri majlis yang mulia ini. Dalam rangka meraih pahala yang mulia. Pahala yang tinggi. Pahala yang kita idam-idamkan yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang mulia sedang jamaah sekalian bahasannya Nabi bersabda: "Kullu ummati yada kulu jannah. Seluruh umatku akan masuk surga." illa man aba kecuali yang tidak mau Lalu ayyaba ya Rasulullah Mereka bertanya para sahabat siapa yang tidak mau ya Rasulullah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bukan dengan nama yang tidak mau yang mas bukan dengan nama disebutkan yang mau dan yang tidak mau Sabi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan praktek dengan pengamalan bahwasanya man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqada aba Siapa yang taat kepada saya maka itulah yang akan masuk surga dan barang siapa yang bermaksiat kepada saya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah yang akan masuk ke dalam api neraka atau yang tidak mau Maka sedang jemaah sekalian pada kesempatan yang ringkas ini di antara ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan realisasi daripada ketakwaan kita yang dinamakan sifat amanah. Ya. Sifat amanah yang mana banyak kaum muslimin yang mengetahui dan mengenal tentang sifat amanah ini. Tetapi di dalam prakteknya dalam kehidupan dia tidak akan bisa dijalankan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dikatakan oleh para ulama, bahwasanya sedang jamaah sekalian, amanah ini adalah segalanya dalam perkara agama. Mulai daripada perkara kecil, kalau yang merupakan pinta agama, sampai perkara yang paling besar sedang jamaah sekalian. Itulah yang dinamakan amanah. Itulah yang dinamakan amanah. Maka sedang jamaah sekalian. Secara bahasa kita ketahui bahwasanya amanah itu diambil dari kata aminaya'man. Ya amanatan. Yang artinya sedang jamaah sekalian. Siapa yang menyatakan demikian, melakukan demikian. Maka menjadi orang yang amin. Orang yang terpercaya orang yang aman dan orang yang bermuamalah dengannya merasa aman itulah yang dinamakan secara bahasa sedang jamaah sekalian sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala in ahadun minal musyriki nastajarak fa ajirhu hatta yasmaa Allah thumma ablighhu ma amana apabila sedang jamaah sekalian Salah seorang di antara kaum musyrikin yang minta pertolongan, maka ya lindungilah. Minta perlindungan, maka lindungilah. Sampai dia mendengar kalam Allah SWT. Sampai dia mau beriman kepada Allah SWT. Kemudian, Thumma amanah. Ini sampaikan kepada yani keamanan. Jadi secara bahasa sedang jamaah sekalian, amanah itu adalah aman kemudian secara syariat sedang jamaah sekalian yang dinamakan dengan orang yang amanah ya, atau amanah itu sendiri banyak penjelasan para ulama banyak keterangan para ulama tentang amanah tersebut yang mana semuanya kembali kepada perkara yaitu sedang jamaah sekalian yang dinamakan amanah adalah amanah at-taklif. Iaitu amanah. Menjalankan amanah. Beban tanggungjawab. Wat-ta'ah. Wal-fara'id. Allati iftaradahallahu subhanahu wa ta'ala alal ibad. Yang dinamakan amanah adalah sedang jamaah sekalian yaitu ketaatan ya ketaatan yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian faraid yang merupakan kewajiban-kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itulah makna ayat sedang jamaah sekalian dalam Al-Qur'an yang kita bacakan inna aratnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فَأَبَيْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kami tawarkan kepada langit, langit, bumi, dan gunung untuk menanggung, untuk membawa amanah ini. Ya. Yeah. Akan tapi, semuanya sedang jamaah sekalian menolak. Semuanya menolak tidak mau. Ya. Dalam artian, sedang jamaah sekalian takut, jangan sampai dia tidak bisa menjalankan amanah tersebut, yaitu ketaatan, jalankan syariat agama, dan lain sebagainya dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia ini menerimanya. Manusia ini membawanya. Ia yani menerima tawaran tersebut. Maka manusia ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya adalah. innauka hu kana Sungguhnya sedang jamaah sekalian. Manusia itu adalah zalum. Zalum itu adalah. Si gha mubalaghah. Daripada zalim. Karena zalim yang disekatakan jahil bodoh kalau zalum tunggu jahil tunggu sangat bodoh ya yeah. bagaimana dikatakan kadhib pendusta di atasnya pendusta kadzub pendusta kelas kakap ya yeah. iblis dinamakan kadzub ya yeah. kemudian jahula ya yeah. Ya, sama dengan Doluma, sangat jali Sangat zalim ya. Kalau zalim biasa itu zalim Maka ini sedang jamaah sekalian Apabila manusia ini Menjalankannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan Ganjaran Akan menjadikan Mereka mendapatkan pahala Yaitu meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala Meraih Surga Allah subhanahu wa ta'ala maka okay, ini sedang jamaah sekalian, ya, tentang amanah, tanggungjawab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara makna yang lain, amanah tersebut sedang jamaah sekalian adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha ya'murukum an tuaddul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Kepada kalian. Yaitu menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Wa idha hakamtum bainan nas. Dan apabila kalian. Ya. Menghukumi di antara manusia. Antah kumu bil adil. Untuk menghukumi mereka. Dengan penuh keadilan. Maka ini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Ya. Banyak. Pemahaman atau banyak apa yang disampaikan oleh para ulama tentang amanah tersebut. Tapi kembali semua kepada perkara ini. Di dalam ayat yang kita bacakan tadi. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ya'murukum antu addul amanati ila ahliya. Dan seterusnya. Al-Imam Ibn Kathir menafsirkan ayat tersebut. Bahwasanya Allah mengkhabarkan. Allah menyampaikan sedang jamaah sekalian. Tendaknya seseorang menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Ya. Kepada pemiliknya memberikan amanah. Nah kalau kita definisikan. pahami seperti apa yang kita sebutkan tadi. Allah yang memberikan amanah. Beban agama ini. Maka mari kita tunaikan sedang jamaah sekalian. Mari kita tunaikan amanah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan. Karena itulah. Kita akan meraih surga Kemudian kata beliau dalam hadis yang hasan. Dari Samur anna Rasulullah s.a.w. bersabda. Kata Imam Abu Kathir. Adil amanata ila Tunaikan amanah. Kepada siapa yang memberikan amanah kepada kalian. Kepada kamu. Ya. Dalam hadis yang sahih. Wala ta'kun man khanak. Dan jangan kamu mengkhianati orang-orang yang mengkhianati kamu. Jangan kamu berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianati kamu. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Wahuwa ya'ummu jami'al amanat al-wajibah alal insam. Dan ini sedang jamaah sekalian mencakup seluruh amanah-amanah yang wajib bagi manusia ini. Dan diwajibkan atas manusia. Min hukukillah. Dari hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Banyak orang. Allah Amanahnya kepada orang lain. Dalam jual beli misalnya. ya tunaikan dengan baik. Tapi tidak sholat. Hanya hak manusia yang bukan main dia lakukan. Nah, min hukukillah azza wa jall. Bahkan terkadang dia punya. Misalnya orang takalar. Mohon maaf. Punya janjian di sentral jalan sebelum duhur. tiba waktu salat duhur. salam salat duhurnya nanti sampai di bawah. sampai di makassar jam berapa? hampir asar. nanti selesai amanahnya sama orang, baru dia pergi salat. nah ini yang sedang jamaah sekalian. hak hak Allah subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan terlebih dahulu. maka anaklah ini kita perhatikan dengan baik kemudian kata shaykh, yani min minhukukillahi, kata limam ibn Kathir, min minhukukillahi azza wa ala ibadihi minastalah dirinci lagi oleh beliau dari salat maka demi Allah orang yang mu'amalahnya karena kita tidak bisa membahas secara sempurna jenis jenis amanah kepada sama manusia ya waktu yang tidak memungkinkan tapi tidak salat ya dengan kata beliau, Wazdaka tidak menunaikan zakat, amanahnya sekian miliar kepada orang diselesaikan. Proyek yang triliunan diselesaikan dengan baik, mulus, bahkan jadi perusahaan nomor satu di dunia membeban menerima amanah. Proyek-proyek di mana-mana. Bukan main, tidak ada yang terlewatkan. Bahkan proyek yang besar amanah bukan main sampai menjadi perusahaan yang bonafid tapi direkturnya tidak sholat padahal seorang muslim tidak menunaikan zakat punya uang triliunan tapi zakatnya 100 juta setiap ramadan tidak menunaikan amanah zakat harta kemudian ya sedang jamaah sekalian katakan oleh beliau ya puasiam ya puasa dan ramadan puasa tapi tidak sholat belum meninaikan amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya wal kaffarat kaffarah ya wal nazar wa ghairi thalika mimma huwa mu'tamanun alaih dari perkara-perkara yang dia diberi amanah atasnya dia dipercaya atasnya dia menerima beban amanah ini dalam jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia ya Rajat tali oleh hibat yang tidak dilihat oleh hamba-hamba ini amanah yang Allah subhanahuwataala bebani kepada kepada kita sedang jamaah sekalian kemudian wamin hukukil ibad ya ba duhum ala baab dan diantara hak-hak hamba-hamba antara satu sebagian yang lain dengan atas sebagian yang lainnya kaluadai ya seperti Titipan-titipan. Wa ghairi dhalika. Mimma. Ya. Yuktamanuna. Bihi. Bin ghairi ittila'in. Ya. Kayinatin ala dalik, Fa'amar Allah Azza wa Jalla. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan. Untuk menunaikannya. Sedang jamaah sekalian. Maka barang siapa. Kata lima himam Ibn Kathir. Yang tidak melakukannya. Di dunia diambil منه ذلك يوم maka dia akan dihukum atas tidak menunaikan amanah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dihukum di negeri. dalil yang lain sedang jamaah sekali dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha banyak manusia jangan kamu khianati temanmu apapun mengkhianati Allah yang pertama dulu hendaklah kita jangan khianati itu Allah subhanahu wa ta'ala rasul jangan kamu khianati rasul wa amanatikum harus disebutkan kamu mengkhianati amanah amanah kalian ini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum taalamu dan kalian mengetahui kata Imam ibnu kasyir di sini al khiana wal khiana taumudzunub khiana yaitu mencakup seluruh dosa asygar wal kibar ya yeah. yaitu yang kecil dan yang besar ada orang yang penting orang besar di tingkat ya yeah. Yang lebih parah lagi. ya, Berarti tidak musyrik. Yang lebih parah lagi di atasnya. ya, Ikan kekupuran tidak masalah. Penting amanah kepada. Kepada sesama manusia. Nah. Demikian sedang jamaah sekali. Ya. Al-lazimah wal-muta'addiah. lazim artinya tidak muta'addi. Itu soalnya, Ya sendiri. Ataukah yang muta'addiah. yakni ini berakibat kepada. Kepada orang lain sedang jamaah sekalian yang sama-sama bahagia. Maka ini ya. hendaklah kita pahami dengan baik. Amanah itu. Amanah yang paling utama. Kemudian dibawanya sedang jamaah sekalian yang sama-sama bahagia. Oleh karena itu. ya hendaklah kita memahami. Jenis-jenis ibadah itu. Atau jenis atau bentuk daripada amanah itu. Banyak sekali sedang jamaah sekalian. ya Nah yang paling utama, sebelum kita sedang jamaah sekalian, yang lainnya, maka ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang jamaah sekalian, dalam Al-Quranul Karim, ya. dari awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, kita sudah sebutkan amanah itu adalah menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Allah memberitakan innallaha ya'muruukum an tu'addul amanati ila ahliha. Punya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk ya menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ya Allah yang memberikan amanah kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan amanah kepada kita sedang jemaah sekalian. Perintah yang pertama dalam Al-Qur'an adalah perintah tauhid ya yeah. perintah tauhid Allah subhanahu Wa ta'ala berfirman ya rabbakumul ayyuhanobudur Alquran al Alquran al al sebelumnya tidak ada perintah sedang jamaah sekalian ya yeah. tidak ada perintah di dalam Al-Quran. perintah pertama ini menunjukkan ini yang paling utama diantara apa yang Allah perintah Ya ayuhan nasu'budu wahai sekalian manusia seluruh manusia karena manusia menerima beban semuanya ya hanya orang-orang kafir diperintahkan untuk apa beriman ya Ya ayuhan nasu'budu rubbakum khalaqakum, khalakum min qablikum lalakum ta'ttakum Perintah pertama adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia yang kami muliakan adalah Ayyuhahidullah. Mentauhidkan Allah. Tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan semakwasifat. akademi Allah. Siapa yang menunaikan seluruh amanah selain daripada amanah ini? Walaupun 200% kalau enggak persen. Semua dia dikenal seluruh dunia sebagai orang yang terpercaya bukan main. Dalam urusan apa saja terpercaya. Ya? Dagang oke, okay, jual beli oke, okay, proyek oke. Okay. ya urusan mak comblang oke dipercaya menikahkan orang ya semuanya terpercaya digelari di masyarakat al amin orang yang terpercaya tapi berbuat syirik Menyekutukan Allah maka tidak akan masuk surga kalau tidak taubat kepada Allah sudah wahai sekalian manusia maka mereka ini orang Yahudi, orang Nasara, dan lain sebagainya. Kalau tidak lakukan amanah ini, tidak akan masuk surga. Tanya cocok sedang zaman sekalian. Bedul kita ini, materi kita ini. Ya, masuk surga dalam bingkai amanah. Apalagi kalau kita pahami, amanah itu adalah mencakup seluruh ajaran agama. Kita bahas tadi atau kita mendengar muhadharah beliau ya, Buddha, ya? Peter, mm -hmm. kind of like Allah taala ya Al-Ustadzul Far Nain ya Allah taala tentang Al-Qur'an amanah pertama untuk kita jalankan adalah Al-Qur'anul Karim Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu katakan wahai Muhammad ya dengan karunia Allah dengan rahmat Allah, taklah mereka itu bergembira. Ma'ana karunia dan rahmat Allah di sini adalah sedang jamaah sekalian. Al-Quran Al dan agama yang hak. Orang yang bergembira dengan kedatangan Al-Quran dan agama yang mulia ini agama Islam. Dan ajaran Islam yang paling utama adalah Tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian larangan tidak ada larangan kecuali larangan di dalam ayat ini setelahnya. Ala Anda andadaw wa antum ta'lamun. Maka jangan jandik, jadikan ya tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam peribadatan dalam rububiyahnya. Dalam rububiyah orang-orang kafir dahulu meyakini. Hanya dikatakan pada akhir ayat. Wa antum ta'alamun. Dan kalian tahu. yani manusia ini tahu Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Allah yang mematikan. Allah mengatur langit ini semuanya. Bagaimana Allah berfirman. Wa la'in man khalaqas samawati wal arda. Taya kalian kalau kamu tahu siap? kamu tanya mereka orang-orang kafir zaman dahulu ya maka mereka akan jawab siapa yang menciptakan langit dan bumi dia akan jawab Allah dia sekutukan Allah dalam uluhiyah. beribadah kepada selain Allah SWT. bagaimana sedang jamaah sekalian tidak dikatakan ya dia ini Ya tidak akan masuk surga karena mereka telah melakukan dosa yang Allah mengancam dengannya, kalau tidak bertobat darinya tidak akan masuk ke dalam surga sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan baginya masuk surga. Jadi walaupun amanah yang lain ditunaikan semuanya. Kalau tidak tobat dari kesyirikan. Tidak mentahidkan Allah. Tidak meninggalkan segala kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan masuk surga. Maka yang jadi masalah sedang jamaskah. Kau muslimin ini tidak mempelajari agamanya tidak menunaikan amanah yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa'lam maka pelajarilah ilmu ila apa itu la ilaha illallah Pelajari la ilaha illallah bukan hanya maknanya yang kita ketahui sejak kita sekolah tidak ada Tuhan selain Allah. Itu adalah makna yang salah. Bahkan sangat salah. Mengapa dikatakan sangat salah oleh para ulama? Karena banyak yang dipertuhankan selain Allah. Subhanahu Yang benar. <tuhankan> tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bagaimana mereka tidak akan beribadah kepada selain Allah. Karena dia tidak paham mana itu tauhid dan mana itu syirik. Dia tidak melaksanakan amanah mempelajari kalimat La ilaha illallah. Dia hanya sekadar diucapkan La ilaha illallah. Bahkan dia jadi juara muadzin internasional. Afadnya bukan main. Tidak paham. Dia tidak pelajari makna la ilaha illallah. Dia tidak pelajari rukun-rukun la ilaha illallah. Dia tidak pelajari syarat-syarat la ilaha illallah. Dia tidak pelajari konsekuensi-konsekuensi apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus ditinggalkan dari semua kandungan makna-makna la ilaha illallah. Dia tidak mempelajari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Bagaimana dia akan selamat dari dosa yang sangat mengerikan ini? Bagaimana dia akan mempelajari, ya? Bagaimana dia akan selamat dari api neraka kalau dia tidak mempelajari apa yang dikatakan di sini? Jadi, amanah selain daripada ini, bukan kita sedang jamaah sekalian, ya, menganggap tidak perlu dipelajari karena waktu ini tidak mungkin waktunya setengah jam saya lihat maka kalau paham ini yang lain itu akan ikut punya janji ini amanah amanah siapa amanah Allah taala. orang yang mentohidkan Allah dia akan menunaikan janjinya kepada sesama amalan menunaikan salat zakat haji dan lain sebagainya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan membangun masjid, membangun panti asuhan, membangun sekolah, majelis-majelis ilmu dimakmurkan bahkan menjadi donatur kelas pertama dalam memberikan donasinya tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbata 'amaluk kalau kamu berbuat syirik akan hancur amalan. Akan hancur amalan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa semuanya. Tidak akan diterima. Maka bagaimana dia akan masuk surga dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya? Dan seluruh amalan-amalan yang seperti gunung di pandangan manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya nanti di hari kiamat. Faqadimna ila ma'aminu <tuh> amal. Diperlihatkan nanti di hari kiamat amalannya. Diperlihatkan amalannya bukan main. Banyaknya. Tapi Allah jadikan sedang jamaah sekalian, apa debu yang berterbangan? Debu yang beternak, apa beternak? Terbang itu amalannya tidak ada. Apa nah, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia hendaklah kita pahami dengan baik amanah itu, mana yang utama, kemudian yang setelahnya. Ya supaya kita selamat dari ya? api neraka Allah Subhanahu supaya kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu taala. kemudian sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia diantara amanah yang hendaknya seseorang ya perhatikan adalah amanah Wa yang kita sebutkan saat membacakan ayat, Inna Allah ya'murukum antaddul amanati ila ahliha. yaitu apabila kita diberikan amanah kepada orang lain. Ya. Diberikan amanah oleh orang lain. Rasulullah SAW. Sang jamaah sekalian. Bersabda dalam hadis yang dirawatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Berhubungan dengan utang piutang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an akhada an ada aha akhada amwalannas yuridu ada'a ha adallah anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullahu azza Barang siapa yang mengambil harta-harta manusia, dia ingin menunaikannya. Ambilnya, apakah meminjamnya sebentar ataukah lama, ya? Kemudian apabila sedang jamaah sekalian dia menginginkan mengembalikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu memberikan pertolongan untuk menunaikannya lama atau cepat. Dan niat. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan tanda-tandanya. ya Bisa juga kita lihat. tanya dia berutang, ya Kemudian dia punya harta yang banyak. Disaksikan oleh manusia. Hartanya sendiri. Kemudian dia tidak menunaikan Berarti ada tanda-tanda. Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. menyatakan. Wa man yuridu itlafaha. Apa Siapa yang mengambilnya kemudian dia menginginkan untuk ya tidak mengembalikannya ini menghancurkannya ini dia pakai saja ya ya gunakan saja maka Allah akan membinasakannya. Moga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan niat-niat kita ya karena jarang diantara kita yang terlepas dari utang piutang hanya kami mengingatkan diri kami secara pribadi dan jamaah sekalian selamatkan diri dari utang piutang khususnya dengan ya piutang yang berhubungan dengan riba ya utang yang berhubungan dengan dengan riba karena lebih parah lagi ya hukumannya di sisi Allah Subhanahu. Kemudian sedang jamaah sekalian ya. Di antara amanah ya dalam perkara ini jenis-jenis amanah sedang jamaah sekalian adalah amanah di dalam perkara jual beli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya di dalam hadis yang mulia ya bahwasanya dalam riwayat sedang jamaah sekalian disebutkan dari Abi Hurara, an nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mera rajulin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Laysa minna man yeah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kepada seorang yang jual menjual makanan. Kemudian Nabi ta'ajub. Ya, senang dengan makanan itu. Kemudian Nabi memasukkan tangannya. Maka Nabi mendapati makanan itu basah. Ya, ini basah sudah rusak. ya Kalau jeruk, ya, di atasnya saja bagus. Masukkan tangannya, ya, jepuk ngasih mirawa. Ya, namanya apa Penjual ikan. Ya, seratus... Apa namanya? Karanjang, status ranjang ya? Ranjang pertama 10. bagus semua, 11 sampai 100. Kok nong asim ya? Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya? Man roshana fala ya? Dalam riwayat sedang jamaah sekalian, sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, man roshafala Hadis dirawatkan oleh Imam Muslim, Muhammad Termini Imam Ahmad dan yang lain maka kalau kita menjual beli ya maka ini juga kembalinya semuanya kepada yang pertama menunaikan amanah kepada Allah Subhanahuwataala siapa yang menunaikan yang pertama amanah ya tauhid akidahnya kepada Allah ta'ala baik maka insya Allah tidak akan melakukan perkara yang Nah, dalam amanah yang lain khususnya kita sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia hendaklah perhatikan amanah ilmiah Amanah ilmiah dalam menyampaikan ilmu Sekarang ini walaupun kami tidak pernah mendapati 100% ya, terkadang itu tulisan seorang ustaz panjang lebar, kemudian banyak yang ganti di bawahnya namanya dan di share saat ini. Ya, hal bukan tulisan. Kalau mau bisa mencantumkan ya tulisan sendiri ya murni ayat, murni ayat ya apa ayat dan hadis. Shalalndab apa apa kalau bawahul bukhori, Bukhari, wa Muslim, kemudian tulis nama kita di bolehlah. Dan daripada itu makalah-makalah, ya, ya, tulisannya orang lain kemudian dipaste, diedit koma titik komanya, ya. gerak geriknya sedikit, ya. kemudian di bawahnya Tulan. Dan ini beraninya di depan apa? medsos, Facebook, ya, tulisan-tulisan, ya. Ternyata didapati juga orangnya baca Fatihanya saja ndak beres. Baca alhamdu baca alhamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Tina Orang yang baca Fatihah tidak benar, kesalahan yang jali. Alha misalnya. Kemudian dia baca alhamdu, Billah, Alhamdu itu kebinasaan, kecelakaan, kehancuran ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ya, ha, itulah ujian. Agar ini sedang jama'askan, aman. Menyampaikan halal, haram, wali adibil. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu al sinatukum al kaddib. Hada halal, wada haram. Itaftaru'al Allahi al kaddib. Jangan kamu masifati dengan lidahmu. Dengan lisanmu yang orator yang raja mimbar kalau ceramah dengan kamu mengatakan ini halal ini haram untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu Maka da'i yang seperti ini walaupun dia hafal Quran hafal hadis tapi lancang kepada Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang amanah penjahat lebih jahat daripada perampok di siang bolong ditanya perkara agama dia tidak punya ilmu di situ kemudian dia menyatakan ini halal ini haram padahal dusta ya ada dalil dalam Al-Qur'an itu dengan pemahaman yang dipahami oleh para salafus salih. Hanya Allah menyatakan, Innal ladhina ala allahil kalib. La yuklis. Punya orang-orang yang mengadakan kedustaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Allah. La yuklihun. Tidak akan beruntung. Mungkin di dunia kita lihat dia beruntung. Ya. Mungkin di dunia dia beruntung. Menjadi orang yang kesohor. Orang yang terkenal. Sakrepnya 50 juta. Pengikutnya bukan main. Tidak muat lapangan walaupun lapangan sekian puluh hektar kalau ceramah. Tapi tidak pernah amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan masuk. Apalagi kalau dia menyatakan ini tau'id. Padahal kesyirikan. Ini kesyirikan padahal ini tauhid. Balik fakta, Membalik kenyataan. Maka ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka walit tetap kita sebagai orang muslim yang menyatakan yang menyatakan yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali li akhihi ma yuhibbi li Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri. Maka tetap kita menginginkan dan mencintai kebaikan bagi mereka-mereka ini yang berdakwah menyesatkan manusia, menjauhkan manusia dari tauhid, mengajarkan kesyirikan supaya manusia mengamalkannya, supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dengan kesombongan bukan dengan menghinakan mereka sampai melampaui batas ya kita doakan mereka alazhril ghaib lagi kita doakan tanpa mereka tahu itu doa yang mustajab bagaimana kata nabi sallallahu alaihi wasallam siapa pun doakan saudaranya ini muslim kita doakan mereka dapat hidayah tapi jangan basa-basi dengan mereka saling mengunjungi kepada mereka. Ya. Apalagi mendoakan di medsos. Nah, nanti oh sudah bersahabat ini dengan orang orang itu. Dan lain sebagainya. Maka amanah ilmiah jangan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak katakan sedang diam. Tanya para ulama dahulu mereka tak menyatakan ia ya soh hal hadith bahawa madhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhab. Itulah madhab. Kemudian sedang jamaah sekalian yang lain amanah di dalam perkara al-kalam. Berbicara. Karena mengkasi rakyatnya kipiti kanak-kanain. Ini bahaya ini. Ya dan jamaah sekalian dalam berbicara hendaklah kita pertimbangkan dengan ya dalam perkara selain perkara agama saja kita harus waspada apalagi dalam perkara agama kana yu'minu billahi wal yaumil akhir qaliqul khairan barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhirat hendaklah dia berkata yang baik ataukah diam ya ataukah diam sedang jamaah sekalian maka hendaklah kita ya menjaga lisan kita ini baik-baik ya terutama ya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa, besarnya dosa sedang jamaah sekalian, ghibah. Menceritakan kebaikan, ceritakan kejelekan saudara kita. Ya, Dan ini adalah, kalau dikatakan oleh, ya, Abu Abdillah dalam kitab beliau, ya, Asih Alin Nisa itu, ghibah itu, buah-buahan yang lezat bagi para wanita. Akan tapi tidak sedikit juga. Laki-laki sangat senang dengan buah ini. Ya. Duduk bermajelis itu tidak bagaikan makanan yang tidak ada garamnya kalau tidak membahas orang kejelekan. Makanya, sedang jamaah sekalian hendaklah kita waspada ya dari dosa yang, yang sangat mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya dalam hadis ya tentang apa namanya riba ini ya isnan wa sab'una baban itu ada 72 pintu tentang apa ribain ada naha ya yang paling rendah kata Nabi itian itianur rajuli ummahu mohon maaf sedang mendatangi, menzinai ibu kandungnya sendiri yang melahirkannya. Yeah. Yeah. Ya, ya. kayak mengingkari dosa ini. Ya. Ja. Kemudian di atasnya lagi war berriba lebih besar dari itu lagi sedang istit mencemarkan nama baik saudaranya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumuh. Apakah salah seorang di antara kalian ingin memakan bangkai saudaranya sementara kalian benci bangkai itu? Mari tunaikan ama Jangan berpikir sedang jamaah kalian ah ini bukan syirik kan masuk kalau masuk neraka kan tidak kekal naudzubillah ini adalah tipu daya syaitan daya iblis sehingga gampang-gampang melaksanakan ya apa namanya berbuat dosa yang selain daripada tauhid dan iblis syaitan bukan pengalaman satu tahun dua tahun seratus tahun seribu tahun dalam menyesatkan berapa lama? Allah. dan dia bersumpah kepada Fabil Azza tiga. dengan kemuliaanmu dengan keperkasaanmu iblis percaya. nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya orang ingkar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Naudzubillah ya lebih parah daripada iblis tapi jangan bilang ya iblis bahaya ya. Mereka. Ya, tak akan sesatkan mereka. Tapi Iblis angkat tangan dari siapa? Illa Kecuali dari hamba-hambamu. Yang mereka itu adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. mana ayat. Mereka hamba-hambamu yang ikhlas menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala segala bentuk kesyirikan sedang jamaah. Yeah. ya Maka hendaklah ya yeah. kita jaga amanah ini dalam berucap, dalam berbicara. Maka ini adalah amanah dalam menjaga apa? anggota badan kita yang namanya instan yang tidak bertulang. Hisan yang tidak yang tidak bertulang sedang jamaah sekali. Makanya Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda layatakallamu min Ridwanillah, azza wa jal la yulqi lahabalan yarfa'uhullahu bihadarajat. Sungguhnya seorang hamba sungguh akan berbicara dengan satu kalimat. Yang menyebabkan Allah Ridho. Azza wa Dia tidak memperhatikan, memberikan perhatian kepada ucapannya itu. santai saja dia ucapkan. Tapi ternyata ucapan itu. Menyebabkan apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ridho. Yeah. Kemudian. Wa innal abda layatakallamu bil kalimah. Min la yulqi lahabalan. sebaliknya punya seorang hamba sungguh akan berbicara dengan satu kalimat yang menyebabkan kemurkaan Allah yang tidak kias ya, perhatikan ini Allah murka atau tidak ya. tapi menyebabkan Allah murka ya seperti ini ya bercanda bercanda wali billah, dengan kekufuran dengan kesyirikan ya main-main saja ya kamu mau jadi pawang hujan ya wali main-main tapi berbahaya kamu laku nanti di kalangan orang pesta kalau jadi kata-kata kesyirikan ada kekufuran ya bahaya nanti ada orang yang dengar ustad ustaz bilang boleh pawang hujan na'udzubillah bahaya itu jenggot jenggot sana juga ada pawang hujannya nyata jaga lisan apalagi tentang ya kata-kata yang mengandung kesilapan yang lain makanya Nabi saw mengingat ya di mana kata Nabi yahwi biha fi dengan kalimat itu kata-kata itu dia masuk ke dalam neraka, jahannam. Nah, dia masuk ke dalam neraka, jahanam. Maka, mari kita jaga tidak kita ini. Ya, yang alhamdulillah. Kalau kita bisa menyampaikan nasihat, ya, jaga dari perkara-perkara yang lain. Jaga dari perkara-perkara yang lain, sedang jamaah sekalian yang sama-sama bahagia. Ya, kemudian di antara... Yang amanah sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia taklah kita, kita perhatikan ya kita sudah sebutkan ibadah, amanah dalam perkara apa perkara ibadah ya sekedar kita mengulangnya dan mengingatkan ya bahwasanya ibadah ya itulah yang inti ya seorang harus memperhatikan salatnya ya Kana Nabi SAW dalam perkara ini ya, menyebutkan dalam hadis suatu hari. Nabi menyebutkan ya, dalam riwayat Abdullah Ibn Amar dari Nabi SAW. Nabi menyebutkan tentang salat pada suatu hari. Fakal man hafadu alaiha kanatlahu nuran wa burhanan wa najatan yaum al-qiyamah. Wa man lam yuhafidh alaiha. Nurun, ولا burhanun, ولا wahaman, khalaf, Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu ala. Ya, maka Nabi menyatakan, siapa yang menjaga atasnya, ya. Yaitu tentang salat ini, maka baginya ada cahaya di hari kiamat. Ada burhan, ada hujah, ada petunjuk. Keselamatan pada hari kiamat. Yaitu selamat dari api neraka. ya. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang tidak menjaganya? Maka dia tidak akan ada cahaya di hari kiamat. Tidak ada burhan, tidak ada keselamatan. Dan hari kiamat akan bersama siapa? Qarun. Fir'aun. Ya? Wahaman. Wa'ubay bin Khalaf. Orang-orang kafir toko orang kafir apalagi kalau tidak salat sedang jamaah sekalian sama sekali tidak melaksanakan salat lima waktu ya maka pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama seorang muslim yang tidak salat sama sekali maka dia kafir di sisi Allah subhanahu di nah, kita melihat saudara kita yang asalnya bersyahadat. bersahadat illallah jangan gampang-gampang memvonis secara ta'yin nah, kafir di bulan kafir ya walaupun secara umum disebutkan oleh dalil Al-Qur'an dan sunnah bahwasanya siapa yang melakukannya dia kafir barang siapa menyekutukan Allah dia kafir tapi jangan melihat orang melakukan kesirikan langsung ya kafir kamu kafir dia kafir salah mengkafirkan secara ta'in. Ini perkara tersendiri yang tidak gampang seseorang untuk mengkafirkan. Karena pemahaman ini yang dimiliki oleh orang-orang teroris. Para teroris yang suka meledakkan bom ini. Yang sangat menakjubkan lagi. Bunuh diri. Karena dia menganggap apa? Jalan pintas masuk. Padahal jalan pintas masuk neraka. Tidak amanah terhadap dirinya sendiri. Dan disuruh oleh Allah untuk menjaga yeah. Ini kasihan Karena salah paham dalam memahami aga, agama yeah. Kanya, Siapa yang tidak menjaga amanah Berarti keluar dari bingkai amanah Apa? Bingkai amanah Maka kalau keluar dari bingkai amanah Berarti kemana? Ya ke kiri Calon-calon penghuni neraka Nah Maka ini ya yeah. Hendaklah kita perhatikan. Ya, soib. Kemudian yang lain amanah itu adalah menjaga anggota badan kita ini, ya, yang hendaklah kita jaga juga dengan baik. Yang kebanyakan manusia, Allah menjaga diri kita semua, ya, dari dosa ini yang merupakan juga suatu tidak amanah kalau kita tidak jaga, ya yaitu seorang muslim hendaklah menjaga seluruh anggota badannya. Ya. Dia jaga dengan baik di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jaga matanya, jaga telinganya, ya. Jaga tangannya. Ya. Jaga hatinya dan lain sebagainya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, yang sahih dari Abu Hurairah. Ya. Rasulullah bersabda. Dari Abu Hurairah radiyallahu'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Al-aynu. al, -ainu, al -ainu tazni. Mata ini berzina. Wal-qalbut yazni. Dan hati berzina. Kazin alaini an nazaru, maka zinanya mata ini melihat, lihat yang diharamkan, kan melihat kalau melihat ya salah kalau ini semua melihat ya. Sayyid, din alqolb atzamanni, di nafati ini berangan-angan, ini melakukan yang diharamkan. Wall farju yusadiku ma hunalika au yukadzibu dan kemaluannya yang akan membenarkan yang demikian atau mendustakannya. Dustakannya ini tidak melakukan apa yang diinginkan oleh matanya. Ya, yang diinginkan oleh ya, eh, hatinya. Ya, yang dilakukan oleh matanya. Ya, makanya dari mata turun ke hati. Ya, bahaya mata. Ya. Apalagi di zaman sekarang sedang zaman sekalian, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimahum ya dengan teknologi ini semoga Allah menjaga kita dan kalau Allah ya subhanahu wa taala tidak menjaga kita tidak ya akan ada yang selamat dari bahayanya HP ini ya berhubungan dengan ini lagi banyak iklan iklan ya, ya lagi oh, belum selesai iklan ya jaga baik-baik ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau selalu beristighfar dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu ma'al Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus kata Syekh semua dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus tidak tobat jadi dosa besar. Bahaya. Eh? Jaga sedang Allah melindungi kita dan menjaga kita semua ya supaya kita bisa ya menjaga mata ini ya menjaga ya anggota badan kita ini khususnya mata kita dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu Wa karena kemana-mana di bawah ini HP dulu nanti ke bioskop ke bioskop baru bisa macam-macam sekarang ya di depan istrinya sendiri berbuat dosa istrinya juga, depan suaminya gue berbuat dosa apalagi kalau sama-sama, ya dia juga saya juga, tidak masalah, aman bahaya karena tidak ada yang amanah semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yeah. apalagi kalau saling merekomendasi yeah. ditegur dia bilang, kamu juga yang menegur juga apalagi kalau dia bilang, saya lebih parah daripada istri saya, na'udu billah. ini, ya <laughs> Laki-laki yang lemah menghadapi. yang berbuat. Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Saib sedang jamaah sekalian. Yang saya. Pagi Karena waktu. Ya. Dalam beberapa menit. Ya. Suka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadikan kita hamba-hamba Allah. Saya memenuhkan amanah dan ingat. Kami ingatkan diri kami. Ya. Dan jamaah sekalian. Bagaimana Kata. Al-Sheikh al dalam Sarah Kitab Riyadhus Salihid. Beliau mengingatkan dalam menjelaskan tentang bab amanah ini. bahwasanya amanah yang paling utama dan yang paling utama adalah amanah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laksanakan seluruh hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, apa yang Allah wajibkan? Laksanakan. At Tauhid. Ya. Yeah. Karena benar-benar tidak akan masuk surga kalau tidak selamat dari kesyirikan. Kapan tidak beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan kesyirikan, Syirikan akbar kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan masuk ke dalam surga. Demikian juga syirik kecil, walaupun dia syirik kecil, ria mau dilihat, mau disaksikan, mau didengar bacaan Qurannya dan lain sebagainya dari amalan-amalannya, ya. Apalagi ada pernah jamaat tanya saya Ustaz salah orang ada orang pulang umroh maunya dipanggil pak umroh. Bilang, Wali Dulu Pak Haji, sekarang tambah lagi Pak Umroh. Kenapa? Karena susah pergi Haji, sehingga sekarang semua orang sudah bisa umroh. Alhamdulillah, ini adalah tidak akan masuk surga walaupun ada hadis Al-Hajjul Mabrur, jannah. Haji Mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga. Kalau tidak mau dikatakan Pak Haji, nah, adapun kalau dipanggil Pak Haji itu urusan yang memanggil. Tapi sebaiknya kita yang sudah mengetahui ini bahaya bisa mengundang riak dan mau dikata. Jangan panggil saya Pak Haji dan Bu Haja. Yang penting Allah yang menilai haji saya mabrur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita jangan menyeret saudara kita untuk memberikan panggilan yang berbahaya. Dan menyerempet-nyerempet sedikit kepada kesirikan. Yaitu walaupun dia syirik kecil. Tapi syirik kecil akan menghancurkan amalan. Maka ini sedang jamah sekalian. Mari kita... Mempelajari tauhid, ulang maknalah ilahillallah, ulang rukun rukun lah ilahillallah, ulang syarat syarat lah ilahillallah. Pelajari apa yang diperintahkan oleh lah ilahillallah, apa yang dilarang oleh lah ilahillallah. Pelajari kitab Nawawiul Islam, pembatal pembatal Islam. Karena jangan sampai umroh tiap tahun, karena pengurus travel. Umroh tiap bulan, karena ngantar jamaah sampai kualahan, tapi tidak diterima haji dan umrahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab tidak amanah menjalankan amanah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama dan tidak meninggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling utama yaitu perintah yang utama sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman al-Tamim wa ta'ala dalam kitab salah satu usul bahwasanya Adam mu maallahu tauhid perintah yang paling utama yang Allah perintahkan adalah tauhid bahwa ibadahtullahi wadah yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja wamu mana Allahu Anhu asyrik dan perkara yang Allah subhanahu Wa ta'ala besar perkara besar yang Allah larang adalah kesirikan maka tinggalkan semuanya supaya amanah kita ini menjadikan kita Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah s.w.t. Yang mana di sana sedang jamaah sekalian. kenikmatan tidak akan berakhir. Bekal selama-lamanya. Khalidina fiha abadah. Sehat. Tidak akan sakit. Makan, kata Nabi, tidak akan buang bab lagi. Buang air besar lagi. Ya'kuluna walaya wala tagawadun. Ya syurubuna walaya bulun. Walayam takhitun, walayatfulun. Tidak berdahak lagi. Tidak buang ludah lagi. Tidak ada lagi haid. Tidak ada lagi nifas. Tidak ada lagi menjalankan amanah seperti di dunia ini. Tidak ada lagi ibadah. Tidak ada lagi kesusahan dan kelelahan. kekal abadi selama-lamanya sedang jamaah sekalian. Dan kenikmatan yang paling utama dan besar adalah. Wajah mereka berseri-seri. Yaitu nadirah. Bercahaya semerlang. Ila rabbiha nazirah. Kepada wajah Robnya, Mereka akan melihat. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita dambakan. Yang kita cintai sedang jamaah sekalian. Maka mari kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma as'aluka ladzatan nadri ila wajhikalkarim, Ya. Wa, wa syauka ila liqaik, Mohon kelezatan. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelezatan di surga yang lain akan terkalahkan dengan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon kepada Allah sebagai kita rindu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di negeri akhirat, di negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan wali-walinya yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menghinakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Moga apa yang kami sampaikan bermanfaat adanya. Dan ingat ilmu itu akan bermanfaat dengan kita amalkan. Itulah dikatakan orang-orang ahlul Qur'an. Mami Al-Quran. Yang -ma -ma -ma -ma mengamalkan Al-Quran. Kerana walaupun hafal Al-Quran bukan berarti tidak boleh menghafal. Bahkan dianjurkan sebagaimana untuk mengarmateri ingat, tidak akan menjadi ahl ahlul Qur'an kalau dia tidak mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan, apa yang benar yang kami sampaikan. Kalau merupakan kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau ada kekeliruan dan kesalahan, itu karena kelahan dan kedangkalan ilmu yang kami miliki atau kudaan syaitan laknatullah alaih Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengumpulkan kita dosa semua. Dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan para nabi dan para rasulnya. Di surga firdausnya yang paling tinggi. amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an ilaha illa anta. Wa astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.